Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun anda berada Selamat siang kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung ya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai Siang kalian saat ini Bang Mina, akan menyuguhkan kabar-kabar spesial bahagia dari idola kita untuk mengawali perjumpaan di siang hari ini tentu kita mendapatkan cidukan yang sangat membahagiakan Bunda Lesti lagi syuting dapur Bunda. Persahabat di dapur Bunda Lesti kali ini, si Oji nih, bersahabat yang menjadi Kang Ichip. Wow, ini seru banget ya. Penasaran? Semuanya sama, komunikasi mereka berdua ini, Masya Allah, ditunggu banget ya. Kejutan dapur Bunda Lesti-nya. Mudah-mudahan idola kesengan kita selalu diberikan kelancaran apapun yang dilakukan. Amin. Momen diunggah kembali oleh akun si komik. Tentu ada kalimat caption juga yang dituliskan Penisirin ama komunikasi mereka berdua Tuh semua penasaran dengan komunikasi Antara Oji dan Bunda Lesti Ini bakal seru banget Kemudian disimak juga persahabat di unggahan yang sama Ini mengunggah momen spesial di Bandung Saat acara karnaval SCTV 32 Ternyata BBL ini lagi jumpa fans tuh Wow banyak sekali nih persahabat fans yang hadir menyaksikan BBL ini sih kebahagiaan tersendiri untuk warga Kono luar biasa masya Allah semoga rumah tangga langgeng terus ya untuk Lesler semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya, ini ada info yang sangat membahagiakan, kembali kita mendapatkan info resmi dari Bang Boril mengenai jadwal Lesti dan Bilar hari ini. Alhamdulillah, idola kesayangan Rizky Bilar dan Lesti kembali hadir dan tampil di acara The Academy 5 Final Audition malam hari ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Rizky Bilar akan menjadi host dan Lesti akan menjadi juri satu paket lagi, malam hari ini kita akan disuguhkan kejutan kembali dan kebahagiaan yang selalu diperlihatkan, selalu diberikan oleh Leslar wow, Masya Allah, mudah-mudahan saya terus untuk Leslar dan semoga selalu menampilkan penampilan terbaik kiraukan semua ubur-ubur yang selalu komentar negatif kita tetap optimis, sebagai fans Tetap selalu mensupport idola kesayangan Di postingan ini pun kita lihat persahabat dari kalimat caption info yang dituliskan oleh Bang Boril Bismillah Dangdut Akademi 5 final audition nanti malam ada penampilan mereka berdua Leslar, jangan lupa live hanya di Indosiar, pantengin channelnya Terima kasih semangat tuh Makin semangat lagi Leslar Malam hari ini melihat penampilan idola kesayangan Satu paket di atas panggung Indosiar Ini kabar gembira dan pasti kabar baik banget untuk kita semuanya Kemudian juga jadi disimak di kolom komentar Banyak tanggapan dan respon yang sangat positif Dari Delvina Leslar mengatakan Alhamdulillah begadang lagi katanya tuh The best banget ya dukungannya ada juga komentar berikutnya diberikan dari akun Hakaniati mengatakan, "Alhamdulillah pasti nonton. Semangat." Tuh, banyak orang-orang yang bahagia mendengar kabar baik ini Leslar bisa kembali hadir dan tampil bareng di panggung Indosiar. Kemudian disimak juga bersahabat, kali ini kita mendapatkan cidokan momen semalam di acara Dakam di 5. Ini off cam memang mereka bener-bener cute dan sangat romantis. Perhatikan deh tatapan mereka berdua. Ini cidukan yang sangat membahagiakan sekali ya, Masya Allah. Kita lihat juga, para sahabat. Di kolom komentar banyak tanggapan dan respon yang luar biasa. Dari Leslar Score SJT95 mengatakan... Ih, tetap-tetap-tetap cidukan ala PDKT dulu Masya Allah, langgeng ya leslar, amin I love you full, pokok nama tuh untuk leslar luar biasa Bahagia terus untuk idola kesayangan Mudah-mudahan selalu langgang rumah tangganya Dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik tahan Selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan kita lihat juga bersahabat di komentar berikutnya dari Fajira Alia mengatakan, "Waktu mereka masih PDKT, aku tiap malam selalu begadang. Apalagi pas nonton lida sebelum habis lidah belum tidur, dan sampai sekarang rasa itu masih sama, masih aja bucin sama mereka begadang sampai malam. Cuma mentengin anak baik, dua ini Masya Allah, keren banget ya, Leslar. Dukungan luar biasa. Selanjutnya disimak juga, ini kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti." Outfit yang dipakai Bunda Lesti dari Jakarta ini emang luar biasa, tampil yang sangat cantik, tampil elegan, Bunda Lesti tentunya banjir pujian dan untuk harganya bukan kaleng-kaleng juga nih para sahabat jadi bandrol Rp 4 juta rupiah untuk baju yang dikenakan oleh Bunda Lesti saat tampil semalam. Di acara The Academy 5 Final Audition Keren banget Mudah-mudahan malam ini juga menampilkan penampilan terbaik Amin Kita lihat juga persahabat ke kabar selanjutnya Ada mencidukan juga Bunda Lesti Aduh Masya Allah banget ya si cantik kembali muncul Kali ini Bunda Lesti Persahabat ya tuh menunjukkan kardigan yang dipakai Wow cantik banget ya Orang-orang pun terusus. Emak-emak nih, persahabat, ya. Sangat menyukai penampilan Bunda Lesti Kejora. Kita masih menunggu cidukan terbaru, persahabat, dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Di TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar bahagia, dan terbaru dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.